Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat safety trainer. Belajar dari seorang ustad Kali ini saya Bertemu dengan Seorang ustad yang dulu pernah Menjadi ustad Di tembaga Pura, Di PT Freeport Indonesia Dan kita kenal dengan sangat baik beliau Dan satu hal Hari ini yang saya bisa Petik dari Pak Ustadz Ropian adalah beliau mampu membangun satu pesantren yang luar biasa dan dia punya prinsip bahwa rezeki semua itu adalah datangnya dari Allah SWT Jadi kita saksikan ya In Alhamdulillah kita bisa bers bers bersilaturahmi di sini, Tempatnya di daerah Batu Malang. Alhamdulillah bagus, saya senang <tuk> sekali, kayak mimpi. Ya nggak <tuk> mimpi juga kalau bisa ketemu. Iya <tuk> luar biasa Ini pondoknya ya, Pak Ustad. Nah. Ya alhamdulillah saya di sini ya. Bisa disambang saudara yang lama nggak ketemu, berapa tahun ini? Waduh tahun berapa waktu itu saya keluarkan sebila 2005 2005 saya 2004 awal nah, oh, iya itulah nggak ketemu alhamdulillah ya alhamdulillah silaturahmi ya. masya allah jadi rezekinya berlimpah ini rezeki silaturahmi itu selalu banyak dapat ya. macam-macam dari pastor ya. gimana sih ceritanya bisa gitu loh, kan kalau kita secara logika orang awam kan gak bisa gitu ya ehm, sedikit buat kita semua untuk Kalau dalam membangun kesuksesan itu diistilahkan oleh ulama uh -huh. Ada rezeki itu yang ditempuh melalui jalur kasar Kasar ada yang melalui jalur hasap. Okay, baik, baik. Jalur kasab itu terkait dengan upaya seseorang untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan dia punya kemampuan, profesinya, hmm. pedagang ya pedagang. Okay. Kalau ingin sukses ya bagaimana? Jadi seorang pedagang itu yang baik, hmm. sabar, jujur, telaten, dan yang tidak boleh dilupakan itu adalah... Selalu punya keyakinan bahwa usahanya akan berhasil Itu yang penting Adapun istilah hasab Itu kalau dalam Quran bahasanya Minhai mm -hmm. sulayah kasih Dari arah yang tidak disangka-sangka Itu sangka. bisa didatangkan melalui jalur hasab itu mm -hmm. Adalah membangun spiritual yang baik mm -hmm. Bangunan spiritual melalui ibadah-ibadah yang terbaik Nah Ibadah itu ada yang dijadikan satu harapan sebagai upaya untuk juga berefek pada kedatangan rizki Jadi tebaran syariat yang sedemikian banyak Bila diambil satu untuk ditekuni sampai ke tingkat layak untuk diterima Namanya soleh lil sebagai satu anja amal, amal andalan yang layak diterima Itu juga ada efek rizki Istighfar yang berlanjut hmm. itu nanti juga menerangkan rizki. Solawat yang berlanjut hmm. itu juga hmm. rizki. Okay. Nah, ketepatan saya ini adalah berjuang dakwah. Hmm. Dakwah ilallah. Hmm. ilallah Siapa hmm. yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah? Asal kemudian di bagian daripada wilayah atau peluang untuk beramal soleh melalui dakwah ini tekun kita jalani ikhlas karena Allah hanya mengharap ridho Allah maka yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaminnya siapa yang hidup untuk Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan caranya itu dengan caranya Allah bukan cara kita hmm. karena ini terbukti Pak Ustadz ya. ya kita sudah mencuali dari 0 Zero to hero Insya Allah gitu Jadi Jadi tadi Jadi Jadi Jadi bahasanya Kita ini Asal kemudian Mendekat kepada Allah Maka Allah pun akan berusaha Untuk lebih dekat kepada kita Ada bahasa Rasulullah itu Dikatakan Ta'ar Billahi Firroho Ya'rifka Fisih Kenalkan dirimu di waktu lapang Waktu luang dalam upaya Untuk mendekat kepada Allah Yang punya Quran dengan Qurannya Yang punya sholawat dengan sholawatnya Yang punya sedekah dengan sedekahnya Yang punya sholat dengan sholatnya Yang kiamulel dengan kiamulelnya Yang berjuang dengan Perjuangannya Maka ya arifka fishidda Allah ta'ala akan mengenalimu Di saat kamu kesulitan Bahkan tidak kita minta pun Dikasih oleh Allah kalau kita minta insyaallah enggak lama-lama dikasih oleh Allah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita yang selama ini kita meyakini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesantren ini dibangun hanya dalam kurun waktu enam tahun ya? Iya, yang ini enam tahun. tahun. Oke. Okay. Yayasan Pak Ustad apa sih? Almanhal. Oh ya. Artinya Almanhal Al itu adalah kucuran air yang deras yang tidak pernah habis. Dan terbukti Pak Ustadz ya? ya? Harapannya adalah bahwa pondok ini mengalirkan ilmu dan keberkahan yang tidak pernah. Kualitas dan kualitas beramal okay. Sehingga kita besok di akhirat tidak menjadi orang yang fakir okay. oh, iya. Kita besok dengan kita setel dari mulai sekarang Ibarat orang mau pesen hotel Itu kan bisa kita pesan dari sekarang Kita besok pengen hotel di surga Kita pesen dari sekarang lewat amal-amal kita ini. kalau amal-amal kita ini kualitasnya adalah untuk VIP-nya surga kita dapat kita pesan tempat yang terbaik insya Allah niat itu sudah masuk ke amal kata Rasulullah niatun mukmin khairun min amal niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal baru niat itu sudah tercatat amal. karena kalau dalam training panjenengan kan jangan takut untuk bermimpi. <SISU> Karena mimpi itu adalah ujian dari doa Sekaligus mimpi itu bagian dari bara amal. Terima kasih. Harap kalau baik. Sampai ketemu lagi sehat Kau Kau ketemu lagi. Mong selalu. Abi ya mohon doanya juga selalu kita sambung nanti ya.